Ya yeah, everyone, welcome back on my Watch YouTube channel. Still with me, Tio Nak. Hari ini gua bakal review salah satu brand internasional brand ya. Namanya adalah Jonas and Verus. Yuk, nggak pakai lama, langsung aja gua bahas. Yang pertama, ini adalah Y. 01563 strip AO WWBW ya atau WwBBw. Nah, langsung aja gua bahas di spesifikasi ya. Dia menggunakan movement automatic dengan kaliber 8215 dari Miyota Citizen. Nah, untuk case-nya sendiri ini stainless steel. Nah, untuk glass materialnya dia terbuat dari sapphire crystal. Nah, untuk case back-nya dia memiliki model see-through case back yang seperti kalian lihat di sini. Dan untuk diameternya si Jonas Enverus ini memiliki diameter kurang lebih 42 mm dengan ketebalan 13 mm lumayan tebal sih itu karena mungkin ketebalan movementnya juga ya tapi sebetulnya dia juga untuk ukuran otomatik sih nggak termasuk tebel ya nah untuk water resistance dia berada di 30 meter nah kenapa gue hari ini bahas Jonas Enverus karena walaupun mungkin ini belum terdengar ya mungkin brand ini hanya sebagian kecil orang yang masih tahu dengan model Bauhaus kayak gini orang biasanya kan lebih suka ke brand yang Ono ya yang tipis itu yang ada nato strapnya biasanya ya kan tapi sebetulnya kalau gue lihat ini jauh lebih menarik sih karena dia brand yang kecil masih an, mungkin belum banyak dikenal jadi bisa dibilang untuk produ produksinya juga masih stable ya dan untuk movementnya sendiri didominasi sama Miota Citizen dan kalau udah ngomong Miota walaupun kelihatannya banyak kita tahu lah kalau secara quality Miota juga udah lama banget malah melintang di dunia per jam tanganan jadi gue nggak perlu pusing-pusing sih balik lagi ke spesifikasinya untuk jam tangan ini strapnya terbuat dari model stainless steel tapi modelnya milenis ya terbuat dari stainless steel modelnya milanese atau mungkin kalian umumnya biasa nyebut dengan tali pasir ya mungkin kalau kalian gak selera sama model ini kalian bisa ganti gampang untuk lock width-nya juga cuman di 22mm jadi lebih gampang ya buat gonta ganti strapnya nah ini dia di pergelangan tangan gue Jonas Enverus dengan diameter 42 mm itu seperti ini dan tangan gua ini kurang lebih di 14,4 cm lingkarnya ini salah satu jam yang sebetulnya gua suka ya ya karena selain harganya yang affordable modelnya juga Bauhaus model klasik tapi affordable banget nah untuk harga sendiri dia Uh, ada di harga 1,2 di kisaran 1,2 sampai 1,3an dan kalian udah bisa membawa pulang atau bungkus si Jonas and Verus ini ya nah next yang sebelahnya ini adalah Y01544 AOWBBW oke okay. secara kelihatannya emang terlihat hampir sama hanya aja kalau yang ini Markernya sama, cuman bedanya kalau di sini chapter markernya ya, atau mungkin minutes markernya ini lebih ke arah dalam. Kalau ini minute markernya lebih ke arah uh, luar ya. Terus untuk posisi date-nya, kalau tipe yang ini tadi berada di angka 3, kalau tipe ini berada di angka 6. Nah, so far kalau dilihat dari komposisi penempatannya, gue lebih suka yang ini. Karena nggak ada yang nyempal di samping sendirian ini ya, jadi lebih ke center di tengah. Lagi-lagi nah, movementnya ini juga automatic Terus case-nya juga stainless steel Glass materialnya juga udah terbuat dari sapphire crystal Nah untuk case back-nya sendiri juga modelnya exhibition atau see-through case bag. Nah diameternya juga sama di 42mm dan ketebalannya kurang lebih di 13mm Water resistannya juga 30 meter jadi ini mungkin cuman buat splash aja ya splash kesiram kecemplung sebentar by accident it's oke okay. tapi nggak untuk berenang nah untuk lock withnya sendiri juga ada di kisaran 22mm kalau kalian mau ganti-ganti strap juga bebas mau leather mau NATO, mau zulu mau apapun yang penting lock nya 22 dan untuk diameternya juga sama nah ini on hands di pergelangan aku yang 144 nah untuk harga sendiri untuk si tipe ini yang Y01544 ini dia bisa kalian bawa pulang dengan harga 1,485 atau mungkin sekitar 1,5an ya. Nah kalian bisa kalau buat kalian yang udah tertarik atau mungkin udah tertarik sama brand ini Jonas Verus tapi mungkin ma masih belum dapat info lanjut atau masih ah iya ah enggak. Hmm, mungkin kalian sekarang bisa langsung buru-buru ke website kita atau via aplikasi dan cari aja langsung klik Jonas ya kalau penulisannya bingung langsung aja cari di huruf J Jonas atau mungkin langsung klik di kotak searchnya si Jonas nanti akan muncul sendiri ya ya dan ini sangat value for money untuk di kelasnya ya jadi buat kalian yang suka model-model Bauhaus atau klasik seperti ini tapi yang otomatis, gue ada saran dan gue rekomendasiin ini Jonas and Verus oh ya Jonas and Verus ini gak cuman otomatis aja loh kalau misalkan kalian suka model Bauhaus kayak gini tapi kalian cari yang lebih tipis lagi yang quartz dia juga ada ya nah. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung aja browsing-browsing dan kepoin website kita di jamtangan.com So gimana? Udah mulai kena racun belum? Kalau belum mungkin perlahan-lahan racunnya bakal nusuk ya Ayo buruan langsung check out ya Sebelum ntar bener-bener pada sold out kalian baru nanya-nanya nih oke okay? oke okay, sebelum gua close jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video ini like kalau kalian nggak suka tetap jangan di dislike terus uh, share juga boleh komen kalian boleh tulis pertanyaan apa aja di kolom komen terus yang buat udah jadi subscriber jangan lupa nyalain loncengnya ting ting supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan terutama kalau seandainya kita mau kasih surprise-surprise buat kalian so I think that's all untuk di review kali ini see you on the next video and bye